Baiklah, para sahabat, selalu dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya ada unggahan spesial banget, Pak sahabat, ya, dari Bang Bensi Kumbang yang menebang Bensi Kumbang mengunggah sebuah postingan ketika Papa Daniel diwawancara. Para sahabat, ya, ini mengenai perihal, tentunya, follow dan gak follow nih, para sahabat, ya. masih ramai dibicarakan Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Bensi Kumbang. Eh, Wawan datang yang terkait follow me follow. Wawan nanya, "Pak, kenapa bapaknya enggak follow anaknya?" Rizky bilar langsung. Papa menjawab, "Saya udah cari-cari dari tadi malam di Instagram saya, enggak ada tombol follow. Emang enggak lihat apa?" Postingan di feed saya tadi malam Gak ada kan tulisan follow Kenapa semua pada gak percaya ya <laughs> Akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan lagi nih Yang diberikan oleh Papa Daniel Yang mana tentunya kembali kegeserkannya Yang membuat kita semakin bahagia para ya Lagi-lagi membuat kita semakin bahagia dibuatnya Dalam postingan tersebut juga Banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Ya, nih dari akun Instagram D. Leslar mengatakan dalam kolom komentar sangat drama yang tak sudah sudah. Selanjutnya komentar lain dari akun Instagram Leslar Lovers Padang mengatakan dalam kolom komentar Astaga wawan gue empoz ya atu atu. <laughs> Kita bahagia persahabat yang melihat postingan ini mudah-mudahan saja ada kabar baik dari Leslar untuk malam hari ini. Kita tunggu saja persahabat ya. cidukan vitamin bahagia nih dari idola kesayangan kita. Berikutnya ada momen spesial persahabat ya ketika Papa Daniel tentunya diwawancara menyampaikan. Ini terpengit juga persahabat ya membuat kita ketawa bahagia juga. Di fallbacknya setelah nikah tentunya PR besar nih untuk Leslie dan Siti Pilar Terutama Bang Bilar persahabat ya. Untuk di follow setelah nikah, kata Papa Daniel persahabat ya, aduh, bikin banyak ketawa lagi nih persahabat yang mendengar ucapan yang disampaikan oleh Papa Daniel. Kayaknya nggak akan tamat-tamat drama -tama perovolowan ini persahabat yang mengalahkan episode tersanjung luar biasa persahabat. Kita lihat juga keunggahan selanjutnya dan kepolosan Papa Daniel terlihat dalam postingan ini persahabat ya, yang mana tentunya menyampaikan Rizky Bilar pulang ke rumah. Itu sempat pulang, mengambil jam saja. Persahabatnya seharga rumah. Itulah tentunya penyampaian dari Pak Daniel yang sangat polosnya, menyampaikan sebuah penyampaian yang membuat kita juga ketawa bahagia. Persahabatnya saking polosnya nih, tentunya Papa Daniel mengucapkan bahwa sempat pulang, Rizky Bilar hanya mengambil jam tangannya saja yang seharga rumah, bersahabat ya. Postingan tersebut juga telah di post kembali oleh akun Les Love underscore. Ada sebuah kalimat caption dituliskan, Fix, ini mah papa Daniel papanya dede, kenapa polosnya sama? <laughs> Luar biasa para ya, mudah-mudahan saja ada kebahagiaan malam hari ini yang kita dapatkan. Dan tentunya kita doakan yang terbaik untuk rangkaian acara pernikahan Leslie dan Rizky Bilar. Dan terlihat para sahabat ya, kayaknya Rizky Bilar balik lagi ke Villa Puncak Bogor mudah-mudahan saja ada kejutan yang tak terduga yang kita dapatkan malam hari ini berikutnya persahabat ya kita lihat di sisi sungguh spesial bahwa JWB ada Ali Syakib yang menggantikan Abang Bilar, ya, persahabat ya. Wah, tentunya Abang Bilar kayaknya sudah libur dulu untuk syuting. Mudah-mudahan saja selalu berikan kesehatan buat Abang Bilar dan kita masih menunggu kejutan. Tetap pentingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Dilar. Bagaimana tanggapan kalian sahabat mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar. Bang Bindu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.